teman-teman kembali lagi sama gue di channel Trik Media Hack. Pada video kali ini sesuai dengan judul aku akan mengesetau bagaimana tutorial cara screenshot uh, laptop atau PC teman-teman menggunakan uh, Paint. Ya tutorial sederhana ini bisa teman-teman terapkan di semua komentar teman-teman maupun itu apa kecuali uh, yang saya nggak tahu itu uh, memakai uh, apa sih ya pokoknya uh, bukan Windows lah pokoknya bisa pakai Linux Nah itu aku nggak tahu bagaimana caranya uh, scriptnya oke okay. di sini aku mengincar karena untuk Windows saja ya di sini kalian harus mempunyai pen doang oke okay, kita pergi ke Paint uh, tulis pain. P yep. Yap di sini sudah ada aplikasi Paint-nya. Saya sudah download. Yap, di sini uh, uh. jadi di sini uh, video eh, video. Jadi di sini kita membutuhkan Paint. Oke, jika sudah kebuka Paint-nya, teman-teman klik keyboard yang di samping kiri atas itu yang saya videoin ini, print print screen lock. Oke, okay, itu disingkat ya, print S-C-S-Y-S-R-Q rq, yaitu enggak tahu apa artinya. Nanti kalau sudah dipencet uh, nanti kalau sudah dipencet, mungkin nanti hasilnya akan seperti ini. Kita ada pecahan paste di sini langsung paste. Yap, di sini mungkin kurang lebih akan seperti ini gambarnya. Karena tadi saya men screenshot di sini ya. Yeah. Oke. Okay. Jadinya dan mungkin video saya cuma kali ini doang, teman-teman. Ya. Yeah. Jika ada pertanyaan lagi atau kurang bisa, kurang apa, kan? aku udah gak ngerti lah ya <laughs> Ya mungkin kalian semua sudah pernah ngerti hmm, bagaimana caranya Dan ya, uh, cuma sampai sini doang video kali ini Like, comment, subscribe jika kalian mengerti dari video ini Dan akhir kata terima di video selanjutnya Bye-bye